Cici, Cici balik lagi bersama Tunggah Spinner ini kita akan review game laptop Olympus ya seluruh kita juga akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh kita juga akan berbagi informasi terbaru tentang slot gacor hari ini ya seluruh ya yuk. langsung guys kena aja kita main di web Aja lah ya, benar nih harapnya 1.200 sajalah ya. Double chance aktif kita langsung gaskan di 27.000 ya, suluh. Yang pertama kita, kita main di mana? Kita main di RTP 8.000, Bosku. Situ slot tergacor santai jagat dunia. akhirat di sini udah berapa pun pasti dibayar, Bosku. Dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis live 24 jam. permenit berdetik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri makanya dari itu selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game dan cuma di RTP Laban kalian bisa tahu RTP game yang lagi gacor atau enggak ya seluruh dan ya untuk link gacornya saya sematkan di pen ya seluruh di pen komen juga tersedia link komunitas grup WA di sana kayak kita biasa berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor Olympus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor Olympus hari ini pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor Olympus hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor hari ini ya seluruh karena cuma di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olempus hari ini maka dari itu yo dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian cukup boleh karena cuma di situ kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola kecero limpus hari ini ya bosku jadi buat kalian semua di ya dibantu ramaikan grup wa biar kalian tahu informasi terbaru tentang gacor hari ini khususnya info gacor Olympus hari ini ya bosku Begitu game seluruh ini kita belum dikasih tanda-tanda profit profit mantap ini kita lihat dulu kita lihat transaksi bersama ya semoga kita dikasih yang mantap-mantap yang guri-guri yang empuk-umpuk lah ya seluruh ya ayo mantap skater pertama di bet 1200 sesul semoga semoga kita dikasih jbjb mantap ya bosku yuk langsung gaskan saja terus ah, biru oh, enak nih kalau koneksi aduh tidak mau konek yuk ser hijau kuning aduh nggak mau semua tuh biru aduh merah boleh dong kasih merah nih kalau mau Yuk. Kuningnya dulu boleh. Aduh, yuk merah dulu. Lumayan, tambah udah 11 ya. Seluruh masih sisa 10 kali lagi, us. Fire kasih dong. Mantap, yuk. Di dulu boleh. Mantap ini kuning kalau connect sih, enak nih. Kuning connect mantap, kuning hijau koneksi connect yuk, kasih lagi. Aduh tidak mau tetapi gak dapat itu saya masih cukup kuning dulu boleh kuning mantap yuk kuning biru dulu kasih biru kasih biru kasih biru kasih mantap yuk gelas jadi dong gelas jadi yuk atas gelas kasih petir enak nih us. atas gelas kasih petir harus uduk uh, kali 100 cuk kali 100 di dalam tuh anjing anjing anjing tuh hmm, meledak tuh 856 cukup kakek-kakek tersebut kakek, kakek, kakek anjir anjir anjir anjir Kake, cu kali 100 konek di dalam cupet sama mantap, cu. kita bisa WD-WD mantap nih sepertinya nih aduh duduk duduk uh. uh, mahkota konek cu apakah maksudnya tuh aduh kali tiga yuk lagi dong maksudnya dong yuk biru dulu aduh merah nah merah dong konekin dulu merah merah please merah anjiiiir ritual 2 juta 2 juta, 2 juta. Ah, 2 juta. mahkota pecah, kira mah hinju. tutu Lumayan 2 juta lagi us. Aduh, ah, us konekin dulu dong, jangan kau reng us. Aduh. Ah, ah. Us. Anjir dah gagal mah hinju. Gagal mah hinju. Aduh. Aduh, lumayan lah ya, Slur ya. 3 jutaan lah kita dapat 3 jutaan lah, 3 juta 100-an kayaknya. Main, lumayan lumayan lah dari model-model tipis kita bisa profit profit manis lah di ranji ranji Cuma di RTP 8000 kalian bisa merasakan sensasi, sensasi seperti ini maka dari itu yuk langsung gasin aja cocol-cocol manja di RTP 8000 dan selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game dan cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu RTP gamenya lagi jatuh atau enggak ya cur. Maka dari itu jangan ragu-jangan bimbang mainnya cuma di DRTP 8000 pastinya situs slot tergacor atas oleh Santero jaga dunia arat di sini WD berapa pasti di beli lunas cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan jaga RTB game gratis relaks 24 jam per menit persetrik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya ya seluruh ya Jual langsung kasihin aja untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya seluruh di pin komen kita juga tersedia link komunitas grup ya di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor olimbus hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot, slot gacor olimbus hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor olimbus hari ini eee, info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor olimbus hari ini ya seluruh kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini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 Pola slot gacor hari ini khususnya Pola slot gacor olimpus hari ini Setiap harinya buat teman-teman semua Maka dari itu dibantu like, comment, subscribe -nya, Share, share ke teman-teman Kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu Pola slot gacor hari ini khususnya Pola slot gacor olimpus hari ini ya bosku aduh aduh kita kelarin spin ini kita langsung gaskan WD WD WD kan saja ya seluruh hari ini kita bisa WD WD mantap dengan model-model tipis -model Lur kalau kalian pengen kayak gini ya langsung gas aja jatuh 8.000 tapi selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game dan cuma di RTP 8.000 kalian bisa tahu RTP game yang lagi gacor atau enggak ya seluruh ya selalu saya ingatkan seperti itu kalau kalian ya beler ya salah dewe lah ya seluruh ya intinya ya kalau ingin bermain slot langsung kasih Raja Kartebel 8.000 ya Seluruhnya ya saya utang spin pamit undur diri bye bye seluruh salam jackpot